Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lestler love Lovers Dimanapun kalian berada, selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali Bersama Bang Mimin di channel Youtube Diva TV Yang akan terus menyabarkan informasi terbaru dan kabar baik Seputar Lesti Ticora dan Rizky Bilang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 Baiklah para sahabat, selalu manapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Kita mendapatkan asupan vitamin bahagia Kali ini lewat postingan dari Bunda Lesti Di laman akun Instagram pribadinya Kita lihat para mengunggah momen video call Bareng anak tercinta Abang El Aduh gagah banget ya Abang Fatih Masya Allah anak baik soleh kata Bunda Lesti Amin, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh ya Buat Abang El dan saat ini Abang L dan Bunda Lesti Kejora Lagi LDR-an Aduh ekspresinya Abang Fatih lucu banget ya Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan Untuk idola kesenangan kita Selalu support yang terbaik ya Untuk Lesti dan Rizky Billar. Kemudian persahabat kita simak juga Akhirnya kita mendapatkan asupan vitamin kembali lewat Abang Fatih yang kali ini sedang bersama Guzel. Wah, wow, masya Allah bangetnya kejutan yang kita dapatkan nih dari Abang L Jauh dari pandanya, persahabat. Kali ini Abang Fatih nggak mau kalah ya dengan pandanya yang pacaran dan kali ini. Bibi Guzil juga tentunya Bersama Abang El saat ini Masya Allah mumpung gak ada panda Pacaran dulu ya bang katanya tuh Masya Allah luar biasa nih Abang Fatih Akhirnya vitamin bahagia Kita dapatkan lewat Postingan Abang El ini di sini, para sahabat tentunya banyak juga komentar dan respon yang diberikan oleh para sahabat. Dari Akila Aprilia, underscore mengatakan, "Gua dari tadi ngakak lihat kelakuan nih, bocah berdua lucu aja lihatnya, masya <tuh> Dan kita simak juga para sahabat di komentar lain. Dari akun Ketut Sweety mengatakan, "Ya Tuhan, indah banget ciptaan masya Allah, biasa ya, Abang El juga salting." Saat dideketin oleh Bibi guzel Masya Allah banget ya Memang ini turunan dari papah nih Baby L semuanya Luar biasa Kemudian persahabat disimpan juga Kak Novi juga Satu jam yang lalu memposting video Baby L bersama baby guzel Dan ada sebuah kalimat Yang ditulis oleh teknovi Novi Sayang lagi mau malam mingguan sama do ini Wah wow, malam mingguan ternyata bersahabat ya BBL bersama Guzel Memang benar-benar nggak mau kalah sama bapak bundanya nih abang L Dan kita lihat juga bersahabat di unggahan spesial info bahwa malam hari ini juga vitamin akan kita dapatkan Lewat channel youtube Lesnar Entertainment kembali karena ini ada vlog terbaru, pamitan selama BBL sebelum liburan ke Paris tuh Wajib kita support dan dukung bersahabat ya apalagi Nanti vlog BBL berenang bakal di up Kita wajib trendingkan semua vlog-vlog Lesnar Entertainment Mudah-mudahan kekompasan dari fans sejati Tetap solid untuk selalu mendukung yang terbaik karya-karya idola kita Info ini juga kita dapatkan dari Leslar, kita simak di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Harus ditonton ya, mungkin semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian ada di vlog ini. Tuh, bersahabat ya, wajib nonton. Kita gaskan trendingkan vlog-vlog terbaru Leslar Entertainment. Berikutnya juga, para sahabat, kita kembali mendapatkan vitamin bahagia langsung dari Paris. Kali ini di postingannya Papa Bilar. Baru saja mengunggah sebuah postingan video Para pemain tim kesayangan Pabil Ini habis latihan persadrat ya Terpantau ada Muhammad Salah Ini juga adalah pemain yang sangat diidolakan oleh Papa Bilar Kita simak juga di kalimat yang diunggah habis latihan dijaga ketat Jadi nggak bisa deket-deket Ada Muhammad Salah Walau kelihatan keritingnya doang Masya banget ya ini ekspresi bahagianya dari Papa Bilar, luar biasa yang melihat secara langsung tim kesayangan sepak bolanya, Masya Allah dan kita simak juga persahabat di unggahan terbarunya Bunda Lesti mengunggah sebuah postingan Papa Bilar terpantau untuk persahabat, akhirnya muncul juga vitamin yang ditunggu-tunggu waktu tentunya langsung dari Paris ini ada sebuah kalimat juga yang diposting oleh Bunda Lesti Masya Allah seneng banget lihat kakak senang lihat pemain bola kesukaannya senang sambil nangis lihatnya happy terus kak Masya Allah banget ya Bunda Lesti selalu support keinginan dan kemauan suami luar biasa mudah-mudahan ya rumah tangga Lestar ini selalu langgeng selalu bahagia dan kita doakan mudah-mudahan tim kesayangannya Bapak Milan bisa juara Amin kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik selanjutnya yang kita tunggu dari idola kita. Jangan kemana-mana para sahabat, tetap stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru kabar baik dan kabar bahagia seputar Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.